Aku pergi, tunggu aku di sini. Takkan rasa Ikatan cinta tak semudah seperti yang. Nari alam ini agar menjadi saksi cinta kita. Yang terbaik Dan kita mesti relakan Kenyataan ini Tetaplah menjadi bintang di langit Agar cinta kita akan Thank you. Masih membara untukku, waktu kamu. I'm no. no. pagi tapi nanti bilang Pergi, tunggu aku di See